Saya Dere, dari kelas tengah. Nama saya Benagma Saya dari kelas besar Nama saya Natasha Saya dari kelas besar Nama saya Aku benar -benar Patricia Aku kelas kecil 2 Timotius 1 ayat e 7 Sebab Allah bukan memberikan kita roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan ke kekuatan, kasih, dan ketertiban Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh yang Bukan roh ketakutan, ketakutan. Dan melainkan roh yang membangkitkan Kekuatan Ketika. Kasih dan kegembangan Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan.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 Sonaro, kekuatan, kasih Dan ketertiban Sebab Allah Memberikan <görUSEK> Kepada <tuk> kita, kita Bukan roh Ketakutan Melayani Karena saya Melayani Rho Rho Rho Kasih. kasih dan dan Sikit. Sikit. Terima kasih. Terima kasih. kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Makasih. Bye bye.